kita pergi paru yang cukup panjang parunya berwarna merah dan tiar tangkapannya cukup tajam oke okay. wow oke okay, teman-teman kali ini kita ada di hutan kita akan coba spoler di hutan ini ya kita akan seru-seruan, kita akan berpetualang di hutan ini wow luar biasa banget Udaranya cukup sejuk dan pastinya seru banget. Oke, okay, lanjut. Saya menemukan burung di atas, di atas pohon ada burung, wow keren banget, jauh ya, coba kita cek Wow ternyata terbang, Wah wow, kita gagal, momen-momen kerennya gagal, si burungnya udah terbang Kemungkinan itu burung alap-alap, besar banget ada di atas pohon, sudah close, I Di sana ada burung udah terbang wow gagal Oke, lihat. Saya menemukan jejak babi. Oke. Nah, di hutan ini ada jejak babi ya. Banyak sekali ke arah sini dan ada dua arah, yang satunya ke arah sana. Lihat. Ini jejaknya banyak banget. Oke, lihat. Nah. Ini jejaknya. Wow, mantap. Ini pagi kayaknya kita telat ke sininya. Wow. Oke. Sangat rimbun sekali, lihat. sini rimbun banget ya. Oke, okay. biasanya di atas suka ada burung, suka ada sarang burung, suka ada hewan. Wow, tapi masih kosong. Kita mesti lihat kosong banget, masih kosong nggak ada. Aduh, nah di sebelah sini. Oke, okay. saya melihat musang di depan. Kita ada musang. Oke, okay, kita harus pelan-pelan. Ini bisa gawat nih kalau gagal. saynya turun gagal aduh Oke okay. teman-teman di depan saya menemukan burung di bawah lagi mencari makan lihat Oke okay, kameranya di sini aduh pelan-pelan takut terbang Oke okay. Nah kita zoom coba deketin mana burungnya Nah kelihatan Ini dia burung ini burung tekek udang. Oke. Okay. Oke, okay, kecilin. Nah. Kameranya di sini. Oke, okay, kita pelan-pelan. Keren banget, oke. Nah, lihat, wow, keren banget, teman-teman. Saya kena duri banyak, lihat durinya, oke. Ini duri pada nempel dan hasilnya, uh, mantap banget, oke, teman-teman. Lihat, uh, keren banget. Ini hasil yang tadi kita uh, berburu, kita uh, rebahan, kita nunggu, kita sampai kena duri, lihat, oke. Tajem-tajem banget dan lihat badan saya Pada kena duri semua Demi si burung Kita rela lakuin apa aja, lihat Burungnya juga lagi kaget Dia depresi, dia lagi cari makan Langsung nah, wah Oke, dari kita udah Menunggu sekitar lama banget Aduh, keren Ini adalah burung tek udang Makanannya seperti uh, Ikan, terus uh, Serangga ya, serangga itu berupa Cangkrik ataupun belalang Kadang mereka juga makan kodok, lihat uh, keren. Nah, mereka memiliki paru yang cukup panjang, parunya berwarna merah, dan lihat tatapannya cukup tajam. Oke, okay. wow, wow, lihat! Nah, tatapannya cukup tajam, dan mereka juga memiliki warna yang biru. Mereka memiliki jenggot warna putih di sininya. <tuh> lihat, oh, uh, keren banget! Yaudah, kita enggak pakai lama, kita langsung. Terbangkan lagi, langsung liris biar sini makin terjaga. Lihat, kita langsung terbangin satu, dua, tiga.